Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman alal mamuthi rahmatan lil'alamin Wa alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ilayuh middin Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la shari'kalah, lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala Ya pertama-tama Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di tempat yang paling indah tempat yang paling mulia yaitu masjid allah subhanahu wa taala ini adalah tempat yang mulia yang seharusnya seorang bersyukur kepada allah ketika allah subhanahu wa taala memberikan kepadanya ya ketergantungan kebahagiaan dengan masjid allah subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat mengerjakan ibadah dan lain sebagainya bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan E, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia dan seluruh bapak-bapak takmir masjid di masjid ini masjid e, apa babut taqwa ya iya ya babut taqwa pintu ketakwaan nurut takwa oh nurut taqwa ya nurut nurut taqwa ya cahaya ketakwaan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada seluruh pengurus dan juga kepada seluruh jamaah di masjid ini yang telah uh, membangun dan berusaha menciptakan suasana indah Dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan Satu di antara sifat manusia adalah sifat lemah Manusia itu memiliki sifat lemah Ini beda tentunya dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kelemahan pada semua sisi-sisi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat Allah itu sempurna. Kalau kita manusia, itu punya banyak kelemahan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena lemah, maka manusia tidak bisa hidup sendiri pertama, dia butuh orang lain yang kedua dia butuh makhluk yang lain juga dan yang ketiga tentunya dia butuh kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya nas, antumul ilallah, wallahu huwal Hamid. wahai manusia kalian ini adalah makhluk yang butuh kepada Allah dan Allah itu maha tidak butuh kepada makhluknya dan Allah Maha terpuji. Maka Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, Ibu-ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan Allah dalam kondisi apapun. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup bahagia tanpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajar ketika manusia memiliki sifat lemah maka dia akan selalu dan sering melakukan kesalahan, kekeliruan, melakukan dosa-dosa. Itu wajar. Tidak ada satupun manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang tidak punya dosa. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Wasallam itu bertobat 70 sampai 100 kali dalam satu hari itu nabi kita loh ya bertobat kepada Allah meminta ampun atas dosa-dosa 70 sampai 100 kali dalam satu hari coba bandingkan dengan kita satu bulan belum tentu pernah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang meminta ampun kepada Allah tetapi dia tidak paham bahwa dia sedang meminta ampun minta-minta <tuh> minta. apa namanya minta Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak ibu sekalian. Di dalam sholat. Kita awali sholat kita dengan doa istiftah. Setelah takbiratul ikhram. Satu kalimat dalam doa istiftah adalah. Allahumma ba'id baini wa baina Kama <messizkan> wal-maghrib. Coba apa artinya itu? Allahumma inni. Ya. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku. Wa khotoyaya. Dan dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, coba. Kita sudah minta. Ngaku sama Allah. Kita punya dosa. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa. Ya Allah, maafkan aku. Ampuni aku. gitu. Ya Kita minta di... di Bersihkan dosa-dosa kita, seperti pakaian yang putih dibersihkan dengan air, dengan salju, dengan embun. Itu di awal. Kemudian di akhir, di akhir apa namanya? Di akhir salat juga kita berdoa kepada Allah. ya Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dijauhkan dari fitnah dunia. Kemudian di... Duduk di antara dua sujud. Kita juga meminta ampun kepada Allah. Rabbi ufirli warhamni wahdini warzukni. Minta ampun. Rabbi ufirli ya Allah ampuni aku. Coba. Di sholat itu isinya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kita ini banyak dosa. Oleh karena itu, jangan kita menjadi orang yang sombong meremehkan orang lain. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istighfar. Meminta ampun. Ya ayuh Allah dinaa tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat nasuha, taubat yang sempurna. Kita disuruh bertaubat. Kenapa? Kita banyak dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kullu bani Adam khottah. Setiap manusia pasti sering melakukan kesalahan. Apa yang kita sombongkan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati? Tidak ada. Kita berbuat ibadah, melakukan ibadah, tetapi di sisi lain kita juga melakukan dosa. Dan dosanya kadang lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Kullu bani adam khattah. Setiap manusia akan sering melakukan kesalahan. Wa khairul at attawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membahagiakan kita, bapak-bapak sekalian. Bahawa dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Bisa dilebur. Bisa dilebur. Dengan apa? Dengan istighfar. Astaghfirullah al-azim. Ya, subhanallah. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Apa yang menyebabkan salah satu dari banyaknya bencana dan musibah? Dosa-dosa. Yang menyebabkan salah satu terjadi bencana musibah di muka bumi ini adalah dosa-dosa dan kesalahan manusia. Ya. Wa ma'asawbakum mim musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu'an kathir. Tidaklah terjadi sebuah musibah. Ya. Yang menimpa kalian. Kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah mengampuni. Wa ya'fu'an kathir. Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi gini bapak-bapak dan saya hormati dan saya muliakan. Dosa-dosa kita banyak diampuni oleh Allah. Seandainya kita berdosa, lalu Allah tidak mengampuni kita, maka ketika Allah memberikan kita musibah dan bencana, itu sesuatu yang wajar. Allah tidak dolim kepada kita. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Tetapi kalau, karena Allah baik kepada kita, karena Allah sayang kepada kita, karena Allah ingin melihat kita kembali kepada Allah. Karena Allah ingin melihat kita masuk ke dalam surga. Karena Allah ingin melihat hamba-hambanya tidak sengsara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bencana dan musibah. Subhanallah. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis. Tentang amalan-amalan. Yang bisa melebur dan menghapuskan dosa-dosa kita, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Lawannya adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Jadi hadis Qudsi, Nabi Nabi bersabda, tapi sabda Nabi itu langsung dari Allah. Allah yang berfirman. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? yabna Adam. Wahai anak-anak Adam, wahai anak Adam. Ya lauatai tani bikrobidunyal kotoya. Seandainya engkau datang kepada saya. Dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi. Luar biasa. Dosanya sepenuh bumi. Kalau kamu datang wahai anak Adam kepada saya. Menemui saya. Kalian meninggal dunia wafat. Lalu menemui saya. Dan kamu punya dosa sepenuh bumi. Masya Allah. Subhanallah ya. Kesalahan sepenuh bumi. La yushriku bi syai'a. Tetapi kamu tidak menduakan Allah. Dosa-dosa muda. Di dalamnya tidak ada bentuk menduakan Allah. Kamu melakukan dosa yang banyak, tapi di dalamnya tidak ada dosa menduakan Allah. Subhanahuwataala. La ataytuka bikrobidunya mangfiratan. Maka saya akan mendatangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi. Kalau dosanya sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi, langsung dilebur menjadi apa? Menjadi nol. Diampuni dosa-dosa kita. Tapi syaratnya? Jadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, jangan duakan Allah. Jangan duakan Allah, itu yang pertama. Maka salah satu sebab dosa kita tidak diampuni adalah ketika kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, kita juga berdoa kepada selain Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita juga bertawakal kepada selain Allah. Ini yang membuat dosa kita tidak diampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraqabihi uh, Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang Menduakan Allah dengan sesuatu apapun nah, Itu Itu yang pertama pak Jaga kita punya akidah pak Jaga kita punya tauhid ibu-ibu sekalian Jaga keyakinan kita Jangan cuma gara-gara makanan, minuman Kemudian akidah kita hilang Jaga baik-baik akidah kita Ya tontonan-tontonan yang membahayakan akidah kita hati-hati jangan sampai akidah kita gara-hilang gara-gara tontonan yang mengajarkan kita kepada menduakan Allah subhanahu wa ta'ala jaga baik-baik apalagi di masa sekarang ini itu yang pertama kemudian yang kedua bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan yang akan mengampuni yang akan menghilangkan dosa-dosa kita atau pelebur dari dosa-dosa kita adalah mengikuti Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Apa yang beliau contohkan kita ikuti, apa yang beliau nasihatkan kita dengar, apa yang beliau kabarkan kita benarkan, ya, apa yang beliau tuntunkan kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu Wahai umatku, jika kalian mencintai Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabiuni ikutilah aku. Disuruh kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Nah, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan? Yohbibku Allah. Allah akan mencintai kalian. Kalau mau ki dapat cintanya Allah, ikuti Rasulullah. Kalau mau dapat kasih sayangnya Allah, ikuti Rasulullah. Apakah cuma sampai di situ? Ternyata tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang kedua, salah satu pelebur dosa adalah apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mengikuti Rasulullah? Kalau berwudu, wudulah dengan cara Rasulullah. Kalau salat salatlah dengan cara Rasulullah. Apa Rasulullah bilang sama kita? Ya, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berwudu seperti wudunya Rasulullah. Apa Nabi bilang? Man tawaddha'ana wa wudhu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku. Summa sallaruk'atain. Lalu dia salat dua rakaat. Tapi syaratnya tadi wudu seperti Nabi. Lalu salat berapa rakaat Bapak Ibu? Dua rakaat. Summa shalla rak'atain, lam yuhadditsu fihi manafsan. Dia khusyuk dalam salatnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambik, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mengikuti Nabi akan diampuni dosa-dosa kita. Berhaji berumroh seperti haji dan umrohnya Nabi. Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum Ambillah dari saya tata cara haji dan umroh. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga dengan belajar kita akan lebih tahu lagi bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita ya kehidupan ini. Sehingga kita bisa hidup mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Nah, kemudian yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, salah satu pelebur dari dosa-dosa kita, kesalahan kita, adalah bersabar, ketika kita lelah bersabar ketika kita sakit bersabar ketika kita kena musibah capeknya bapak-bapak cari nafkah kalau bapak-bapak sabar itu penghapus dosa capeknya ibu-ibu di rumah mengurus rumah tangga cuci piring, cuci pakaian, bersihkan rumah menyapu, mengepel mengurus anak-anak ya mencuci pakaian untuk bapaknya untuk anak-anaknya, menyetrika itu kan capek, lelah kalau ibu-ibu sabar, ibu-ibu akan diampuni dosa-dosa. Tapi syaratnya apa tadi? Sabar. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Yang diriwetkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, muslimah. Tidak menimpa seorang muslim. Wala Kelelahan ataupun sakit. Jadi tidaklah seorang muslim itu lelah. Atau dia sakit. Walah ammin. Tidaklah dia merasa cemas. Walah huznin. Tidaklah dia merasa sedih. Walah azak. Tidaklah mereka itu kena, kena gangguan. Walah gommin. Tidaklah manusia itu kena gundah gulana. Hatta syaukati yushakuha. Sampai jika ada duri yang menusuk. Apa yang menusuk dirinya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu kecuali dengan semua itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya tapi syaratnya apa tadi Bapak Ibu sabar sabar Ki namanya saja di dunia dunia ini bukan tempat enak-enak dunia ini bukan tempat mendapatkan nikmat, bukan dapat nikmat nanti di akhirat di surga dunia bukan tempat istirahat istirahat nanti di surga dunia tempat lelah, dunia tempat capek dunia tempat sedih kapan kita tidak sedih? kalau masuk surga tapi kalau masuk neraka ya tetap sedih menangis, berteriak mati, hidup, mati, hidup lah ya mutu wala yahya tidak, mati tidak juga hidup itu di neraka tetapi kalau kita di surga maka kita akan selalu bahagia selalu bahagia Wujuhu yawma yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri bahagia dalam keadaan dia memandang Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah, bahagianya orang masuk di surga, nah sekarang enggak bisa sekarang memang waktu untuk lelah capek tapi jangan sampai lelah kita cuma untuk mengejar dunia rugi kita bapak ibu karena dunia itu nilainya sedikit di, nilai, di sisi Allah nilainya sedikit Bapak Ibu pernah lihat nyamuk atau lalat pernah lihat kecil kan coba lihat sayapnya nyamuk sayapnya satu salah satu sayap kecil atau besar kalau ditimbang kira-kira berapa kilo Oh enggak sampai satu kilo ya berapa ons enggak sampai satu ons coba berapa gram itu cincinnya ibu satu gram ditimbang dengan sayap lalat satu kira-kira mana yang berat cincin lebih berat satu gram makanya bersyukur walaupun cincinnya cuma satu gram bapak ibu sekalian apa yang nabi sebutkan seandainya dunia ini nilainya sebanding dengan satu sayap lalat atau sayap nyamuk maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang kafir untuk minum satu teguk air paham maksudnya kalau dunia ini nilainya sama dengan satu sayap lalat atau sayap nyamuk satu sayap seandainya dunia nilainya sama dengan itu Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir minum seteguk air terlalu berharga dunia kalau nilainya sama dengan sayap nyamuk Terlalu berharga, berarti dunia nilainya lebih dibawa daripada sayap nyamuk, sayap lalat. Makanya rugi, Pak, ibu, kalau itu yang kita kejar. Kejarlah akhirat. Jadi nggak boleh kita kerja. Boleh. Berarti kita tidak boleh bertani. Oh, boleh. Ya, Nanti yang bisnis pertanian bisa rugi kalau nggak boleh bertani ya. Boleh bertani, silahkan. Menanam boleh, boleh kerja boleh silakan, tidak ada masalah. Sampai Allah sebutkan dalam Al Quran, wa idhakudiyatis solat fang tashiru fil ar. Kalau sudah ditunaikan solat, silakan bertebaran ke muka bumi, waktagumifadlillah, carilah rezeki keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh kita kerja, tapi apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Ketika pekerjaan kita cari dunia mengorbankan akhirat. Kalau dunia kita korbankan untuk akhirat, itu bagus. Tetapi kalau akhirat dikorbankan untuk dunia, kita rugi besar. Nabi juga pernah menyebutkan, kalau ada seorang memasukkan jarinya masuk ke dalam lautan yang luas. Masukkan jari ke dalam lautan yang luas. Ini belakang sana ada lautan. Sini berapa kilo kalau laut? Berapa kilo? Tidak sampai? Tidak sampai Sekilo woy dekat sekali pak, hati-hati ki dekat berdoa saja Insya insyaallah mudah-mudahan aman, kita sama-sama doakan ya masyarakat yang ada di desa apa ini Ah, lamani Masya Allah, amani ya amani, ha, amani itu mungkin maknanya aman ya, mudah-mudahan aman terus ya sesuai dengan namanya, amani nah, bapak ibu sekalian, kalau bapak nanti besok ke laut, jalan-jalan, coba masukkan jari ke laut, kata nabi, kalau ada orang masukkan jari ke laut, diangkat itu di jari ada air atau tidak ada atau tidak itu dunia air yang dijari itu dunia Sisanya air laut yang luas itu akhirat itu akhirat kalau ada orang mancing dia mancing ikan dia dapat ikan besar ikannya besar dia dapat tiba-tiba dia lihat ikan kecil sudah dia dapat ikan itu sudah dipancing sudah dia dapat besar satu paha misalnya ikannya ya sudah dipancing, sisa dia urus taruh, tapi kemudian dia lihat ikan kecil, dia tidak urus ikan yang besarnya, dia urus ikan yang kecil tadi dia ambil urus, dia tangkap ikan kecil, lepas ikan besarnya rugi nggak? rugi dunia lebih daripada itu dunia itu, air yang ada di jari tangan kita, akhirat adalah apa? seluruh air laut, rugi kita pak, kalau kita dunia kita kejar, kita korban korbankan akhirat siap ya, korbankan dunia untuk akhirat siap karena gak bisa ketemu pak kalau kita kejar akhirat, pasti korban dunia, sedikit atau banyak, dunia kita pasti korban mau tidur ya tiba-tiba dari masjid ada suara berkumandang sangat merdu, masya Allah as-salatu hayrum minan naum lebih baik daripada tidur ah, bangun lagi kalau dunia kita kejar, ya kita tidur tapi kalau akhirat kita kejar, tinggalkan tidur, pergi berwudhu cepat, hilangkan ngantuk, pergi sholat. Korban gak dunianya. Korban, lagi laris-larisnya dagangan, wah wow, banyak orang beli, masya Allah, berjejer orang beli antrian. Ya, kayak antrian, orang orang mau divaksin, oh, antrian, banyak sekali antrian. Orang mau beli dagangan dia, tiba-tiba berkumandang waktu azan. Berkumandang azan di masjid, waktu sholat telah tiba, ayo. Mau dilanjutkan dagangannya atau mampu pergi ke masjid? Lanjut dagang atau pergi ke masjid? Saya kurang percaya nih. Lanjut dagang atau pergi ke masjid? Nah, ya, alhamdulillah itu yang kita pilih. Apa yang kita korbankan tadi? Dunia. Bisa kira-kira itu? Kalau bisa, masya Allah. Kalau bisa, Ki, insya Allah kampung tak betul-betul akan jadi kampung amani. Apa mi kampung amani tadi itu? Kampung yang aman. Ada ayatnya dalam Al-Quran Allah berfirman: Walau an-nahahul kuro aman wat takwulafatahna alaihim barokatimnas samai wal ar. Seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ah itu ayatnya. Kalau kampung itu beriman bertakwa kepada Allah, kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa ciri orang beriman? lebih mendahulukan akhirat daripada dunia mudah-mudahan ya kita belajar untuk bisa mengorbankan dunia dalam mengejar akhirat bapak ibu yang saya hormati kita punya nabi-nabi muhammad itu pernah keluar rumah karena lapar ketemu sama abu bakar as sama karena lapar keluar rumah mereka ketemu di jalan ketemu dengan umar bin Khattab karena lapar dan mereka berharap ada sahabat yang memanggil mereka masuk ke dalam rumah untuk dijamu dengan makanan. Kita punya Nabi, Pak. Kenapa Nabi tidak minta dunia? Karena dunia terlalu kecil. Tidak pernah Nabi minta harta. Tidak pernah Nabi minta kekayaan. Tidak pernah. Apa yang Nabi minta? Ilmu agama. Apa dalilnya? Kul, Robb, Zidni, Ilma. Katakan, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu agama. Karena itu, Mi, salah satu cara untuk mudah merebut akhirat dengan ilmu agama. Sepakat semua? Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ah, Bapak Ibu yang saya hormati, lama kalau kita bahas tentang itu. Yang jelas, yang ketiga, sabar Ki, sabar Ki ya. Miskin, sabar. Kaya, sabar. Sakit, sabar. Sehat, sabar. Sabar dengan kehidupan dunia ini. Namanya dunia, pasti banyak susahnya. Maka bersabar Ki, kalau sabar Ki akan dihapus dosa-dosa Atap. Insya Allah. Ya, sabar, nikmati saja sampai Allah memanggil kita. Nikmati saja semuanya. Kita miskinnya kita terus berusaha supaya kemiskinan kita hilang. Tetapi kalau Allah tetap menakdirkan miskin, sabar Ki. Sampai Allah menggantikan dengan yang lebih bagus lagi. Insya Allah ya, amin. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian yang keempat. Salah satu pelebur dosa, penghapus dosa-dosa adalah berwudu. Berapa? Berwudu. Idza tawaddal abdul muslim kata Nabi, kalau ada seorang hamba yang muslim dia berwudu, awil mu'min atau dia orang beriman yang berwudu, fa ghassala wajha, lalu dia mencuci mukanya, kharaja min wajhihi kullu Maka akan berguguran. Jatuh kesalahan-kesalahan yang ada di wajahnya tadi. Jatuh. Sampai habis hadisnya panjang ini. ya Kalau dia mencuci tangannya. Keluarlah kesalahan dari tangannya. Sampai tetesan terakhir. Jadi coba dibayangkan bapak ibu. Kalau kita berwudhu. Wah, makanya berwudhu itu bisa juga bikin menangis. Kalau kita bayangkan. Kita punya banyak dosa. Kesalahan kita banyak. Sudah 10 tahun tidak pernah sholat. 10 tahun lupa kepada Allah baca Quran, apalagi tidak pernah menyentuh Al-Quran lalu dia merasa bersalah dengan istri dan anak-anaknya yang selama ini dia tinggalkan dia hidup bebas dia melakukan maksiat tiba-tiba dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dia ambil air wudhu untuk sholat, dan itu sholat pertama yang dia lakukan, maka dia membayangkan ketika dia mencuci mukanya, jatuh semua kesalahan-kesalahan dari mukanya sedih gak ini? Sedih. Ketika dia mencuci tangannya. Semua kesalahan yang dilakukan oleh tangannya. Mengambil harta orang lain. Memukul orang lain. Yang tidak hak untuk dipukul. ya mendolimi orang lain. Jatuh satu persatu dari tangannya. Sampai kata Nabi. Sampai pada tetesan yang terakhir. Coba kalau kita berwuduk. Kita bayangkan itu. Setiap berwuduk bayangkan itu. Wuduk itu jadi khusyuk kita berwuduk. Makanya Bapak Ibu selalulah berwuduk. Ya Boleh seorang setiap batal wudhu, setiap batal wudhu boleh. Tetapi yang wajib adalah ketika akan sholat, kalau dia berhadas. Tapi kalau dia, dia tidak berhadas, maka boleh dia tidak berwudhu lagi. Tadi mau sholat sudah berwudhu semua? Nah, kalau sudah berarti sholatnya sah. Nah sebentar kalau misalnya tidak batal wudhu nya, Bapak boleh tidak berwudhu lagi, kemudian sholat isya. Tetapi kalau mau berwudhu lagi boleh atau tidak? Mau berwudu lagi boleh? Boleh, diperbolehkan. Silahkan berwudu lagi. Ya, itu hukumnya sunnah. Jadi bapak ibu yang saya hormati, wudhu Kemudian, yang kelima, dari pelebur dosa adalah sholat. Jadi mana dosanya mau diampuni kalau tidak pernah sholat? Ya, sholat ki di masjid, di rumah sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah di rumah, sholat duha, ya, sholat malam, sholat witir, ya sholat apa lagi kalau sholat sunnah Selain sholat duha, sholat malam, sholat apa lagi mungkin sholat taubat ya dan sholat-sholat yang lainnya dilakukan, sholat setelah berwudu sholat Nabi alaih salatu salam bersabda <coughs> menyebutkan di dalam hadis Nabi s.a.w. Beliau mengatakan as-sholatul hams atau hamsu salawat sholat lima waktu, antara sholat lima waktu Ya, kemudian uh, wal jum'at ilal jum'at dari satu hari jum'at ke jum'at berikutnya waromadhan ilal ramadhan dari satu ramadhan ke ramadhan berikutnya wal umroh ilal umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya kafaratun lima bainahunna atau kafaratun lima bainahumna maka dia akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya kalau bapak sholat Subuh. Setelah itu sholat, setelah sholat subuh sholat apa? Kalau di sini setelah sholat subuh sholat apa? Duhur. Oh berarti sama. Setelah sholat duhur asar. Setelah itu maghrib. Setelah maghrib isya. Berarti sama ya? Nah, aman berarti kalau sama. Jadi misalnya bapak sholat subuh. Sudah sholat subuh sholat <tuh> salat duhur. Dosa-dosa diantara sholat subuh dan sholat duhur diampuni. Setelah itu, berdosa lagi nih, berdosa lagi. Setelah sholat dulu, berdosa lagi, Masya Allah. Menggibah orang, membicarakan orang lain, wah banyak dosanya dah. Nah, setelah itu sholat, asar. Maka dosa di antara sholat dulu dan sholat asar terhapus. Tapi ingat, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus, harus bertobat. Kalau dosa kecil, otomatis terhapus. Kalau dosa besar harus, bertobat. Jadi antara sholat dengan sholat, menghapuskan dosa. Maka rugi kek kalau tidak salat. Dosa tak tidak diampuni. Nah, kemudian yang kedua, antara Jumat dengan Jumat. Jumat pekan pertama, kemudian masuk Jumat pekan kedua, Jumat pekan ketiga. Dari Jumat pekan pertama masuk ke Jumat pekan kedua, terhapuskanlah dosa-dosa di antara keduanya. Yang penting salat Jumat, Pak, ya, salat Jumat. Kalau waktu Jumat salat Jumat. Kemudian apa lagi tadi? <coughs> Ramadan dengan Ramadan. Itu juga menghapuskan dosa-dosa antara satu umroh dengan umroh lain menghapuskan dosa-dosa. Jadi kita disunahkan kalau sudah umroh, kalau ada uang lagi umroh lagi, ada uang umroh lagi. Ini sini sudah umroh semua, insya Allah ya, sudah semua. Atau ada yang belum? Ada yang belum? Ya, insya Allah berdoa eh Tidak ada yang mustahil dalam doa bagi kita mustahil. Ah mana bisa saya umroh? Pemasukanku cuma satu juta satu hari. <laughs> Satu juta satu hari bisa umrah ya. Uh -uh. Tapi pengeluarannya pak dua juta satu hari? Tidak <tuh> bisa umrah. Ya? Jadi kalau misalnya <tuh> ada orang yang belum bisa umrah, berdoa kepada Allah. InsyaAllah dimudahkan semuanya. Akan dimudahkan semuanya. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya jangan tinggalkan sholat. <tuh> jangan tinggalkan sholat. <tuh> Ini sejak hari Rabu ini pak, hari Rabu kemarin ya, tes, tes, tes, ah ini. Jadi sejak hari Rabu sampai ini malah ini pertemuan terakhir sejak hari Rabu siang dari Mamuju sampai sampai sini ya. Sudah habis suara saya. Alhamdulillah masih bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, diantara pelebur dosa dari kesalahan-kesalahan adalah sholat berjamaah di masjid salat berjamaah di masjid, ya. Ini cuma didapatkan bagi yang salat berjamaahnya di masjid, yang di rumah nggak dapat ini. Ini khusus yang di masjid saja dapat. Apa yang dia dapatkan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawab doa, siapa yang berwudhu, fas bagal wudhu." Lalu dia menyempurnakan wudhuknya. Ya, wudhuknya ada sempurna. Apa ciri bahawa wudhuknya sempurna? Dia mengikuti wudhuknya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berwudhuk? Dia sempurnakan wudhuknya. Thumma masya ila solatin maktubatin. Lalu dia melaksanakan atau berjalan melaksanakan solat yang diwajibkan. Fasollaha ma'al imam. Lalu dia solat bersama dengan imam. Gufirulahu mata ma diampuni dosanya yang uh, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. lembu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan tadi berwudhu. Jadi yang sunnah itu wudhu di rumah. Boleh gak wudhu di masjid? Boleh. Tapi yang sunnahnya, yang bagusnya wudhu di rumah, ini tadi. Siapa yang wudhu? Nah, wudu. Wudhu dulu dia. Dia sempurnakan wudhunya. Setelah itu dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Maka dia diampuni dosanya. Dia diampuni dosanya. Ini syarat. Wudhunya di rumah. Tapi bukan berarti wudu di masjid tidak boleh. Tetapi kalau kita bisa wudu di rumah, wudu di rumah lebih bagus. Coba kalau satu masjid wudh di sini semua. nggak ada yang wudh di rumah. Oh bisa antrian Pak Panjang. Jadi ada yang wuduk di rumah Yang tidak sempat wuduk di rumah wuduk di masjid Nah seperti itu Nah ini pahalanya Jadi bapak ibu sekalian Orang yang sholat berjamaah di masjid Itu ada keutamaannya Kalau yang kita tahu apa sholat jamaah di masjid Apa keutamanya Dilipat gandakan Pahalanya 25 atau 27 Ah Ternyata ada keutamaan lain Apa keutamaan lainnya tadi Diampuni Dosa-dosanya diampuni dosa-dosanya makanya pak kalau ada azan, bayangkan bahwa Allah memanggil saya saya harus datang jadi azan itu panggilan Allah dipanggil kita untuk menghadap kepada Allah semua masjid yang ada di dunia ini adalah rumah Allah maka disebutlah dia Baitullah Baitullah itu bukan cuma di Mekah betul itu Baitullah rumah Allah tapi semua masjid yang ada di dunia ini juga rumah Allah ini rumah Allah maka bapak ibu ketika datang ke masjid. Maka bapak ibu menjadi tamunya Allah. Maka Allah akan melayani kita dengan baik. Subhanallah kita jadi tamu Allah ini. Pak. Kalau misalnya ada presiden panggil kita ke Jakarta. Untuk jadi tamunya. Senang atau tidak kita? Senang. Bisa jadi dia jual, beli, dia jual mobil untuk beli baju. Supaya bisa ketemu pak presiden gitu kan. Masya Allah. Senang kita. Presiden. Jangankan presiden. Bupati panggil kita ke rumahnya. Ya. Teman kesini dulu. Ada acara aku ini. Ke rumah Miki. Nah, senang kita perasaan. Nah ini kita menjadi tamu Allah. Setiap sholat timah waktu kita menjadi tamu Allah. Luar biasa. Kita harusnya senang dan bahagia. Kita senang dan bahagia. Dan kita yakin Allah pasti melayani kita dengan baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian di antara pelembur dosa dari amalan-amalan adalah apa namanya? kita membaca doa selesai azan. Kita membaca doa selesai apa? selesai azan. Jadi selesai azan itu ada doanya. Mangqala hina yas hina yasma'ul muadzin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa jadi barang siapa kata Nabi jadi doanya ada beberapa salah satunya ini. Yang ketika dia mendengar adhan. Asyadu an la ilaha illallah. Ya. Dia mengatakan. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba. Wabi muhammadan rasulah. Wabi islami dina. Gufiralahu dhambuhu. Maka akan diampuni dosanya. Ini salah satu doa yang kita baca setelah adhan. Walaupun ada doa yang lain juga, Allahummarobba hadi hidakwatit tamas sampai selesai, ya doa ini juga bisa dibaca dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dibaca setelah adzan maka akan diampuni dosanya. Nah termasuk juga yang kita sebutkan tadi umroh, umroh itu menghapuskan dosa kita dari umroh satu umroh yang lain, dari haji yang satu haji yang lain, ya kemudian juga haji itu juga menghapuskan dosa. Makanya bapak yang masih sempat, masih bisa untuk haji. Ayo keluarkan uang kita untuk haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, kecuali surga. Ini menunjukkan dosanya diampuni. Apalagi kalau dia berada di padang. Arafah. Ya, maka dia berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan doa-doanya. Dia minta ampun, Allah akan ampuni. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Suatu hari Aisyah menemui suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, لو علمت ان هذه ليل ليلة القدر, ماذا اكل?" Kalau aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku katakan? Apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah doa Allahumma inni, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkan, ampunilah kesalahanku. Di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu juga pelebur dosa. Ini mau ini, Pak. Persiapkan diri sejak sekarang. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam lailatul qadar. Yang ibadah di malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Nah, di situ Aisyah minta kepada Nabi apa yang harus dia baca ketika malam lailatul qadar, malam terbaik dari seluruh malam yang ada di dalam satu tahun itu. Ternyata Nabi mengajarkan doa yang ringkas. Yang isinya adalah, Minta diampuni dosa dan kesalahan. Allahumma innaka ka'afun. Tuhibbul afwa. Fa'afu'anni. Tiga kata atau tiga kalimat. Allahumma innaka ka'afun. Ya Allah, engkau maha pengampun. Engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau suka memaafkan. Fa'afu'anni. Maafkan aku. Nabi... Cinta tidak kepada Aisyah, cinta, sekedar cinta atau sangat cinta, sangat cinta, sama dengan bapak-bapak cinta sama mamanya itu biasa, ya yang tidak boleh kalau bapak-bapak cinta sama ah, mamanya orang lain <tuh> nggak boleh, cinta sama mamanya sendiri itu biasa. Nabi cinta sekali sama Aisyah, sampai pernah Aisyah itu melakukan kesalahan. Jadi ada istri Nabi yang lain, itu nitip makanan kepada utusan untuk dibawa kepada Rasulullah. Dilihat oleh Aisyah, disengaja disenggol ini makanan, jatuh dengan tempatnya, berantakan semua. Nabi marah dengan Aisyah? Enggak marah? Nabi bereskan makanan, Nabi bereskan tempatnya, Nabi berbisik sama yang diutus tadi. Itu ibumu lagi cemburu. Itu aja. Nabi enggak marah sama Aisyah. Tapi setelah tenang, Nabi bilang sama Aisyah, kamu ganti tempatnya karena kamu kamu kamu sudah jatuhkan dan hancurkan. Kamu ganti tempatnya. Tapi Nabi nggak marah. Itu menunjukkan Nabi cinta kepada Aisyah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Betul? Ah, kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Apalagi pemberian itu Diberikan di malam yang istimewa. Malam Lailatul Qadar. Apa yang Nabi berikan kepada Aisyah? Doa minta diampuni. Berarti kesimpulannya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, maka itu adalah pemberian yang terbaik. Pemberian terbaik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ya diampuni dosa-dosa insyaallah di bulan Ramadan. Man sauma Ramadanan imanan wa taṣāban ghufirallahu mā taqaddama min Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala diampuni dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, semoga jangan kita meninggal dululah. Paling tidak kita ketemu dengan Ramadan dulu ya insyaallah amin. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga di bulan Ramadan kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Semoga ketemu dengan Lailatul Qadar. Sepuluh terakhir, masya Allah, ber, beribadah beribadah kepada Allah supaya dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Kemudian hidupkan malam dengan dengan solat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. walaupun masih ada beberapa bulan lagi, tapi sejak sekarang sudah persiapan. Karena ulama dulu persiapan mereka berapa lama? 6 bulan sudah persiapan menyambut Ramadan. Kita tinggal tiga bulan, dua bulan, ayo persiapan sejak sekarang. Al-Quran buka lagi ya, yang sudah berdebu ya, bersihkan lagi Al-Qurannya. Baca lagi Al-Quran. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. satu juz, 2 juz, atau 3 juz. Ya, amin ya, ya robbal alamin. Bapak ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat bahagia bertemu dengan saudara-saudara saya yang baru, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersaudara, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Maka saya mendoakan bapak-ibu, senantiasa diberikan kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, mempertemukan kita lagi di tempat yang lain. insya Allah. amin, ya rabbal alamin. Kalaupun kita tidak bertemu, maka kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan, kebaikan. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi ya subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh